Hai hey guys welcome back to my youtube channel dan kali ini gua bakal ngebahas 7 tempat terseram yang ada di daerah Jakarta Di setiap daerah umumnya punya urban legend tersendiri ya Termasuk salah satunya ibu kota Jakarta Di Jakarta ada beberapa tempat yang dianggap sangat angker Karena dia punya sejarah yang cukup suram ada yang merupakan lokasi pembunuhan, lokasi kecelakaan, hingga taman masak. Kira-kira tempat mana saja ya yang merupakan tempat terseram di Jakarta? Dan yang pertama, di sini kita akan membahas jembatan Ancol. Pasti kalian semua sudah pada tahu kan kisah si manis jembatan Ancol. Ya, kisah ini juga menjadi salah satu inspirasi untuk serial televisi yang berjudul Simanis Jembatan Ancol. Dan Simanis Manis Jembatan Ancol ini bercerita tentang hantu yang tinggal di Jembatan Ancol. Serial televisi tersebut berkisah tentang hantu perempuan cantik yang bernama Mariam, yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan ia dibunuh dan mayatnya pun dibuang begitu saja di kali Ancol dan sejak saat itu pun sosok hantunya dikabarkan sering muncul di sekitar jembatan Ancol karena berwajah cantik Mariam lebih dikenal sebagai si Manis Jembatan Ancol konon banyak saksi yang melihat penampakan si Manis Jembatan Ancol tersebut yang selanjutnya ada lintas rel kereta bintaro Lintasan rel kereta Bintaro ini yang dilewati KRL, Relasi Tanah Abang, Serpong, Parung Panjang, Maja, Rangkas Bitung, juga menyimpan kisah yang tidak kalah menyeramkan. Pada tanggal 19 Oktober 1987, kecelakaan kereta api yang terparah pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di kawasan Bintaro. Kecelakaan ini dikenal juga dengan nama Tragedi Bintaro. Saat itu, kereta api ekonomi Patas, jurusan Tanah Abang Merak, yang berangkat dari Stasiun Kebayoran, bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan berangkat ke Jakarta Kota, yang berangkat dari Stasiun Sudirman. Akibat tabrakan tersebut, Ketidaknya 300 orang luka-luka dan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Gila sih nyeremin banget ini ya kecelakaannya, parah kecelakaan terbesar ini. Dan karena merembut ratusan korban, lintasan rel kereta Bintaro pun menjadi salah satu tempat angker di Jakarta. Banyak beredar cerita horor yang dialami oleh penduduk di sekitar. Kabarnya penduduk sekitar pernah melihat potongan kepala korban yang menggelinding Aduh gila sih, Aduh, merinding banget gua bacanya e, Mendengar suara rintihan dan tangisan Kabarnya pun penduduk sekitar pernah melihat potongan kepala korban yang menggelinding Pernah juga mendengar suara rintihan dan tangisan Hingga berbentuk sosok hantu dengan baju yang compang camping Gila ini, uh, gue bacanya aja merinding banget ya, apalagi orang yang lihat langsung. Untuk yang selanjutnya di sini ada rumah kentang. Sebuah rumah di kawasan Prapanca ini ternyata menyimpan sebuah misteri. Rumah yang dikenal dengan sebutan rumah nangis. Yang selanjutnya di sini ada rumah pondok indah. Ini yang paling sangat terkenal. Rumah lain yang dianggap sebagai rumah hantu dalam rumah pondok indah tersebut, kabarnya dulu rumah ini ditempati oleh sebuah keluarga. Suatu hari, seluruh anggota keluarga dibantai habis-habisan hingga meninggal. Tentunya dibunuh oleh kawanan perampok. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai bermunculan. Salah satu kejadian yang paling sering terdengar adalah Tentang seorang penjual nasi goreng Yang suatu hari lewat di depan rumah pondok indah tersebut Ada penghuni rumah yang minta dibawakan nasi goreng ke dalam Padahal rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni Ketika sang pedagang mengantar nasi goreng ke dalam rumah kabarnya sampai sekarang ia tak pernah terlihat lagi gila banget sih itu berarti tukang nasi gorengnya lenyap begitu aja di dalam rumah tersebut dan yang selanjutnya terowongan kasab terowongan kasab pernah jadi saksi bisu tindakan kekerasan seksual terhadap seorang gadis cantik yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dan gadis tersebut meninggal dunia. Para pemuda itu lalu membuang mayatnya di terowongan Casablanca. Konon, karena merasa tidak terima dengan perlakuan yang diterimanya, gadis tersebut menjelma sebagai hantu nenek-nenek yang kerap muncul di terowongan Casablanca tersebut. Kabarnya, banyak korban laki-laki yang meninggal di terowongan ini karena hantu nenek-nenek tersebut ingin sekali balas dendam dengan para lelaki yang sudah memperkosanya. yang selanjutnya ada TPU Jeruk Purut. Taman pemakaman umum ini atau yang disingkat TPU memang selalu menyeramkan, tapi TPU Jeruk Purut Konon dikenal sebagai TPU paling terseram di Jakarta Sejak zaman Belanda, TPU ini sudah dikenal angker Konon sering muncul penampakan sesosok orang Belanda Makhluk ini menampakkan dirinya dalam busana pastor Dan berjalan pelan di area kuburan Sambil membawa kepalanya sendiri yang sudah terpenggal Gila pasti serem banget ini ya Sementara itu Tangan lainnya memegang Sebuah lentera minyak Dan yang terakhir Ada rumah sakit Salemba Rumah sakit ini Tidak pernah lepas dari cerita horor. Tapi Rumah sakit yang satu ini Punya kisah yang benar-benar Menyeramkan Rumah sakit Salemba namanya. Rumah sakit ini lebih dikenal sebagai Rumah Sakit Kipto Mangunkusumo. Kabarnya, cerita horor tentang hantu suster ngesot berasal dari rumah sakit yang berada di Jakarta Pusat ini. Ceritanya, dulu ada seorang suster yang mengalami kekerasan seksual, lagi-lagi kekerasan seksual. Ia lalu dibunuh oleh laki-laki tersebut Dan dengan juga kakinya dipotong oleh pelaku Gila udah dibunuh dipotong juga kakinya Coba sadis banget ya kan Legendanya setiap pukul 2 pagi Sering sekali muncul hantu suster ngesot Di rumah sakit salemba tersebut Nah itulah beberapa tempat angker yang ada di Jakarta Kalian tertarik untuk datangnya Kalau tertarik silahkan saja datang. Tapi menurut gue coba pikir dua kali deh ya. Soalnya sumpah itu serem banget pastinya. Oke okay guys, sekian pembahasan horror novia Tunggu cerita horor selanjutnya di my next video. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you, bye-bye.